Sebelah tangan Sudah biasa ditinggal tanpa alasan Penuh luka itu pasti Tapi aku tetap bernyanyi oh, oh, oh. Lama tak ku dengar tentangnya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 Ku semakin telah tinggal tanpa alasan Sudah biasa Penuh luka itu pasti Tapi aku Tetap bernyanyi oh, oh, oh. Penuh luka itu pasti Tapi aku